Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai kegiatan di SMPN 1 Wonosorjo. Di Dimana saat ini kan musimnya PPDB nih. Ya, betul, betul. PPDB SMA dan sebagainya. Nah, untuk PPDB SMP nih Mas Newari. Injih, itu kira-kira kapan kemudian persyaratannya seperti apa dan hal-hal yang lainnya itu bagaimana monggo Mas Newari sampaikan di sini. Bismillahirrahmanirrahim uh, para sahabat para pemerhati perlu saya sampaikan bahwa dalam uh, bulan kedepan ini tahapan-tahapan dalam PBDB ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa tahapan ppdb itu tidak serta merta langsung kita laksanakan ada tahapan-tahapannya di mana tahapan sebelumnya itu eh, telah dilakukan oleh operator sd diantaranya adalah mengentry nilai dan data siswa itu yang eh, sebelumnya telah dilaksanakan oleh operator sd gunanya nanti data tersebut akan digunakan untuk uh, operator SMP uh, pendataannya digunakan untuk penda, uh, operator SMP. Oh jadi nilai siswa yang dari SD itu secara otomatis sudah ada secara online ya. Betul, ya, betul. dan itu sudah dimasukkan oleh operator SD. Oh, operator SD Oke, Jadi ya. siswa calon SMP ini nantinya daftar sudah tidak perlu membingungkan masalah nilai lagi sudah ya berarti nilai sudah terupload secara otomatis dan nanti tinggal daftar aja begini Betul. ya nah sekarang permasalahannya daftarnya itu seperti apa okay. sebelum saya menjawab ke sana ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan data dan nilai rapat yang di entry itu khusus anak yang lulusan tahun sekarang oh begitu iya okay. yeah, yeah. sedangkan uh, untuk anak lulusan tahun kemarin Terus MI dan luar kota, maka pengimputannya secara mandiri dan harus lengkap, begitu Pak. Itu tiga hal yang harus uh, uh, dipahami kita bersama. Itu input secara mandirinya itu dari rumah atau kemana? Nah, kalau dari rumah belum bisa uh, paham, maka pihak SMP 1 Wongserjo termasuk uh, panitia siap untuk menampung dan melayani sampai sukses itu. Oh jadi begini Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa untuk siswa SD lulusan tahun ini tahun 2021 sudah siap daftar ya yeah. jadi tidak perlu entry nilai lagi yeah. yang penting daftar secara online nanti alamatnya akan disampaikan ya betul untuk yang lulusan tahun di bawah tahun 2021 okay. Artinya lulusan tahun kemarin mungkin Ini, ya iya. Karena tahun iya. kemarin belum sempat mendaftar okay. Dan luar kota kota MI. Dan juga MI ya yeah. nah, Untuk selain yang itu Pendaftarannya kalau Belum bisa atau belum mampu didaftarkan sendiri dari rumah Bisa langsung nanti di tempat ya Di SMP Wongsorjo ya betul. Jadi datang saja ke SMP Wongsorjo dengan yeah. Membawa nilai-nilai yang ada okay. Di antaranya itu ada e, Fotokopi KK iya. Terus e, Biodata siswa yang ada NISN nya dan nilai rapor Dari semester 4 Sampai semester 6 Semester iya. 1 ya. Jadi Misum. yang penting yang harus dibawa adalah nilai rapor ya. Iya. Jadi rapor yang dibawa okay. Kemudian KK KK Terus biodata siswanya. Biodata siswa yang Jangan. lengkap dengan NISN, ya, ya begitu. Okay. Jadi yang jelas panitia penerimaan siswa baru SMP Wongsorejo siap membantu dari awal sampai selesai, begitu ya, Mas Dewa? Ya? betul. Nah, betul. kemudian bagi uh, mereka yang sudah siap mendaftar secara online, karena tadi kan nilainya sudah, sudah terikut, ada, okay. Nah okay itu nanti masuknya ke alamat apa di internet okay. itu. Nggih. Okay. Tahapan pertama dalam pbdb yang kalau sudah datanya sudah lengkap, pertama adalah registrasi. Registrasi. Ya. Registrasi itu alamatnya di ppdb.banyuwangi.cap.go.id itu. Di situ uh, ada dua menu sub menu. Yang pertama login Login pertama itu untuk yang sudah sudah registrasi. Yang kedua untuk yang belum registrasi. Gitu, Pak. Jadi, yang perlu diisi di registrasi itu adalah NISN, NISN, ya. terus apa namanya? nama, tempat, tanggal lahir, ya. terus nomor HP, email, sandi, dan e, capcha, gitu. Ada di situ ada pilihannya. Lulusan tahun kapan? Baru kita centang setujui, gitu, uh, Bisa simulasi nggak, mas? Oh hari? bisa, okay. bisa, bapak. Untuk simulasi pertama, simulasi pertama untuk uh, registrasi bagi siswa yang telah terdaftar uh, atau telah di entry oleh operator SD. Yang pertama adalah registrasi, ya, registrasi. Saya ambil contoh saya ambil contoh eh apa namanya dari SD eh, BUMU ya di BUMU saya gini ya ah gitu saya pertama itu yang dimasukkan adalah NI NISN yang kedua adalah Lahir. Nah, tanggal lahir, tanggal lahir, cocok tidak? 19 Mei 2018, 19 Mei 2008 yang setelah itu nama, ya, nama, nama, terus nomor HP, e, nomor HP 08, 38, 45, nah, gitu, wes, seperti itu, terus ini emailnya saya contohkan ubai dila at gmail.com selanjutnya adalah kata sandi kata sandi di sini harus hati-hati karena nantinya kalau lupa tidak akan bisa masuk gitu e, dibuat gampang e, mudah saja mudah saja kita gitu ya biar tidak lupa bagi bapak ibu ditulis yang enak gitu mudah saja ya gitu pokoknya yang mudah diingat yang mudah diingat gitu ya nah, setelah itu pilih lulusan lulusan tahun berapa ini di sini ada tiga empat pilihan ada tahun sekarang Lulusan tahun yang sebelumnya MI dan luar kota. Ini karena eh, uji coba, maka diambil yang tahun sekarang. Capcatnya diisi 07831. Ya, habis itu dicentang, baru registrasi. Nah, itu, itu tahapan pertama untuk yang eh, registrasi. Baik yang registrasi untuk siswa yang lulusan tahun sekarang Sebelumnya MI dan luar kota itu Kita coba bagi yang sudah registrasi Kita coba yang sudah registrasi Yang sudah registrasi kita coba ya Ini adalah siswa yang telah melakukan pendataan atau e, memasrahkan diri sampai sukses pendaftarannya ke SMP 1 Serjo. Di situ, di sini datanya sudah lengkap. Ini, kalau ada kekurangan di sini bisa ditambahkan, perbarui data pribadi di sini. E, da, dari mana? Ya dari kakak. Sumbernya dari kakak. Di situ ada nama bapak, nama ibu, gitu, terus nick, dusun dan segala pekerjaan dan e, pendidikannya bisa di apa namanya dilengkapi, gitu. Yang kedua e, apa namanya e, titik terdekat bisa dirilot langsung, ini dirilot secara otomatis akan keluar. Karena sebelumnya siswa ini telah dititik oleh istri-nya. Yang kedua, upload yang ketiga upload prestasi. Uh, Baik uh, prestasi akademik gitu. Dan non akademik Sem semuanya sudah di sini. Prestasi akademik dan non akademik. Di sini Eh, ada nilai rapat, kan? Masuk prestasi juga, tapi nilainya sudah ada. Maka, presta, upload prestasi ini khusus untuk prestasi akademik dan non-akademik. Ah, selanjutnya, ada afirmasi. Afirmasi ya, di sini ada yang punya kartu PKH, KIP, terus KPS, dan kartu-kartu yang lain. Terus, bagaimana untuk siswa? Ternyata dari sekolahnya tidak mempunyai kartu dan ini tapi punya tabungan di situ juga bisa diupload buku tabungannya yang diupload gitu yang ketiga eh, yang selanjutnya adalah eh, perpindahan atau mutasi orang tua di sini yang perlu eh, data-data diupload terus selanjutnya setelah ini lengkap apa yang dilakukan setelah tanggal 7 kita mulai tanggal 7 adalah jalur eh, Prestasi di sini akan dibuka. Saya mau daftar di bagian jalur prestasi akademik, non-akademik, atau rapor di sini. Di sini, karena sekarang masih belum bisa dibuka, maka eh, apa namanya keterangannya? Maaf, data prestasi tidak ada karena masih belum dibuka. Di sini nantinya, setelah tanggal 7 ini dibuka, ada keterangan-keterangan tertentu yang akan di, eh, ditunjukkan oleh. Dinas Pendidikan Tuh. Yang selanjutnya adalah e, Untuk simulasi Bagi yang e, Apa namanya Siswa Yang lulusan MI nah, Lulusan MI Lulusan MI Saya ambil contoh dari pokoknya dari MI lah gitu ya. Saya contohkan ya. Tapi tidak saya simpan karena takutnya data tersebut digunakan. Yang pertama NISN. NISN itu sangat sangat menentukan. Kalau tidak ada nisn maka data itu tidak akan tersimpan. Data itu tidak akan tersimpan. Seperti semula bagi apa namanya yang tadi saya jelaskan bahwa untuk uh, login, itu pun sama, menggunakan re akun registrasi juga. Tapi nanti, pilihannya adalah yang uh, MI di, sini. Nah, di sini. Semua yang di atas ini sama, semua yang di atas sama. Baru kita registrasi diisi sama, baik uh, lulusan yang tahun kemarin luar kota ini sama, hanya pilihannya di sini kita coba yang lulusan nah menu dadanya kita lihat di sini saya akan buka di sini Nah, di sini ada biodata tambahan. Upload rapot di sini, di sini upload rapot. Makanya, eh, di sini, kalau tidak ada eh, fotokopi, katakanlah rapot yang diupload maka data itu tidak akan tersimpan. Sama dengan yang lulusan SD, maka di sini ada perbarui data. Kalau datanya kurang, ditambah begitu. Gitu. nanti kalau upload kakak ada kakaknya di di diupload juga bisa tidak pun tidak apa-apa gitu terus eh, reload rumah itu harus harus dilakukan di sini juga sama menunya sama hanya ada tambahan yang rapot biasanya di entry nah, kita eh, bagi lulusan yang lulusan tahun kemarin terus MI luar kota ada nilai yang harus kita uh, upload di sini. gitu. Tuh, itu saja uh, dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Uh, kurang lebihnya nanti bisa melalui uh, nomor HP yang dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang benar-benar tidak bisa, dan daripada kesusahan, yeah. boleh yeah. langsung datang ke sekolah pada saat pendaftaran. Yeah. Ya, betul, betul, pada saat pendaftaran datang dengan membawa persyaratan yang seperti disampaikan tadi. Jangan yeah. lupa nilai raport dan sebagainya, ya. Yeah. Kakak, kemudian biodata siswa yang lengkap dengan NISN, ya. Yeah. Yeah. Yeah. Namun, nah, ini, namun yeah. tetap dengan protokol Kualitas kesehatan dan. yang ada. Jadi, yeah. jangan lupa. Masker ya, eee. kemudian siswanya juga didampingi dengan orang tua, orang tua eee. langsung ya, jangan dengan kakaknya yang masih SMA misalnya. Ya bukan meremehkan ya, eee. jadi <laughs> supaya lebih jelas lah orang eee. tua itu tahu eee. bagaimana tata caranya. Eee. Jadi seperti itu ya Mas Dewa. Ya. Betul, betul. Nanti, oh iya Mas Dewa, tanggalnya kayaknya lupa kita. Oh, tanggalnya ah. itu eee. untuk eh, apa namanya? Tahapan pertama yaitu jalur langsung, langsung ke pendaftaran aja. Iya, okay. langsung ke pendaftaran Pendaftaran pertama di awal pertama, sesi pertama atau yang pertama itu tanggal 7 sampai tanggal 8. Itu jalur prestasi. 7 8 Juni. Juni ya, tanggal okay. 7 dan 8 Juni. Iya. Okay. Itu. itu. Yang jalur jalur prestasi. Jalur prestasi itu maksudnya seperti uh, apa? Prestasi itu ada yang sifatnya akademik Contoh mapelnya IPA, Bahasa Indonesia, oh yang mungkin mungkin pernah juara Lomba ah, iya, iya, itu iya. kalau yang non akademik nah, mungkin sepak bola, ya. bola, olahraga, menari atau di, di luar lombor, itu lombor. ya. Ah, iya, betul. Iya. Yang kedua itu kan ada tiga apa namanya tiga pilihan di jalur iya, prestasi. Iya, iya. Yang ketiga adalah jalur raport, gitu. Jalur raport, milih yang mana di tanggal 7 sampai delapan tanggal 7 sampai 8 itu ada prestasi yang non akademik dan akademik dan jalur rapat Oh gitu. Okay. Langsung jadi satu itu iya. di hari itu di tanggal 7 dan 8. Iya. iya. Jadi kemudian hari, ya di tanggal 10 dan 11 itu adalah afirmasi dan uh, mutasi guru, mutasi yang sifatnya uh, ASN. Contoh Uh, dia itu bekerja sebagai tni polri terus bumn begitu pak tapi dengan syarat harus ada surat tugas surat penempatan tugas dari yang tepat. oh mungkin ya. yang orang tuanya pindah ke sini Betul. seperti itu ya, okay. oh, ya sedangkan ya, ya. afirmasi itu itu adalah untuk siswa yang mempunyai dari keluarganya kip pkh ph pkh yang pertama itu pkh kadang keluarga itu punya kartu pkh yang kedua dari siswa KIP kartu PKH itu apa? PKH itu program Keluarga Harapan. Oh begitu ya. Yang yang kedua itu KPS juga di keluarga itu kartu pengendali sosial. Nah, yang intinya intinya yang tidak mampu ya? Iya tidak mampu itu maksudnya di jalur afirmasi. Afirmasi. Oh begitu. Bisa. Yang ketiga itu KIP kan di situ anak-anak kan sudah eh, biasanya dari sekolah itu sudah jelas ini punya kartu KIP gitu. Terus yang terakhir apa? Yang terakhir adalah zonasi, Pak, zonasi. Zonasi. Ya, ya. itu eh, tanggal 14 sampai 15 Juni. Jadi hanya saat. tanggal 7 sampai 8, ya. kemudian tanggal 10, 10, 10 11, 10, 11 dan 14, 15. 15, 15 itu terakhir zonasi. Zonasi ya, itu ya. artinya uh, wilayah, wilayah ya. ya. Jadi berdasarkan jarak. wilayah terdekat dia, ya, yang jarak dekat kita. Ya. Jadi nanti istilahnya Ibarat bahasanya tuh yang menang ya, yang rumahnya paling dekat. Paling kan dekat. Ya. Iya. Jadi dekat, iya. agak jauh dan jauh kan gitu ya. <laughs> agak jauh nilainya turun Betul. dan jauh turun jauh sekali lebih turun lebih lagi lebih ya. ya. Lagi. Jadi ya kalau bisa yang rumahnya jauh-jauh banget jangan masuk lewat donasi ya. Iya. Yang kecuali nanti dilihat dulu lah, ya, dilihat ya. apakah pagu-pagu dari Uh, yang, lain nah, yang lain itu. Yang lain sudah terpenuhi apa belum? Nah, nah, ya. ya kalau belum terpenuhi silahkan masuk. Ya, gitu. Jadi seperti betul. itu ya bapak ibu. Okay. Jadi yang kami sampaikan di sini mungkin nanti ada kurangnya okay. bisa nanti ditanyakan langsung pada saat pendaftaran yang akan dimulai dibuka tanggal 7, 7. Juni ya. betul, betul. Mulai tanggal 7 Juni pokoknya. Okay. Pokoknya mulai tanggal 7 Juni bapak ibu yang ingin mendaftarkan. Putranya silahkan datang, datang ke sekolah atau melalui telepon mas nevari bisa. Bisa, bisa ya. Nanti, bisa, uh, bisa. Nanti nomor teleponnya akan kami tayangkan di layar ya. Terima bisa. kasih. Sementara itu bapak ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.